sudah belajar belum sudah online juga online senang tidak belajar online senang terima kasih sudah belajar belum sudah online juga online terkadang tetap muka senang tidak belajar online tidak senang apa rasanya sebab tidak bisa memahami materi yang diberikan oleh guru dan tidak bisa bertemu dengan teman-teman terima kasih sangsengal sudah belajar belum sudah online juga ya tapi kadang tatap muka kadang online senang tidak belajar online hmm, ada senangnya ada tidaknya kalau tidak apa karena kalau kalau online itu saya tidak paham sama materinya karena kadang materinya itu sulit dimengerti terus juga pengen ketemu teman-teman udah Terima kasih. Ya, selamat menikmati.